Baiklah para sahabat selalu kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik terbaru terupdate seputar idola kesayangan kita Ke kabar pertama para sahabat ya ini kabar spesial banget nih untuk kita semua Diunggah di channel youtube nya Paula, para sahabat ya Masih momen ketika waktu di DLSI kejora pemotretan bumil nih bareng Tentunya kawan-kawan Bumil de Sultan Masya Allah banget ya Dan Dede Elasti ini menyampaikan suatu kalimat yang luar biasa Ternyata Dede Elasti dan Kakak Bilar itu nggak ada pacaran persahabat ya PDKT langsung menikah Masya Allah banget luar biasa Mudah-mudahan tentunya Dede dan Kakak Bilar rumah tangganya Selalu diberikan kebahagiaan Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat ada kabar terbaru nih dari Bang Aril luar biasa spoiler BTS untuk CL nanti hari Minggu persahabat ya Masya Allah banget di sini kita mendapatkan info bahwa Kakak mau keluar negeri bareng-bareng nih tim Lesler Entertainment juga ya wow Ini kejutan untuk kita semua mudah-mudahan persahabat ya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita dan dalam postingan tersebut Bang Ari menuliskan sebuah kalimat caption di persahabat ya Bismillah Jangan lupa hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Mulai pukul 16.00 Ketang waktu Indonesia Barat Cinta Abadi Leslor hanya di Antv. Pantengin channelnya Terima kasih Semangat Leslor Entertainment Dan kita lihat juga persahabat ya, Perubahan jamnya juga Tentunya ada Perubahan persahabat ya Di jam Sebelumnya, jam 3, jam setengah dirubah dan sekarang jam 4 sore nih. Wow, jangan sampai lupa stay tune di antv Sahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan. Tentunya, film sinetron *Dari Cinta* by Leslar Karya terbaik Leslar Entertainment. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, salah satunya dari angku Leslar Kendari, 1. Bismillah, Alhamdulillah, Ya Allah Bahagianya kami melihat itulah kami tersenyum gembira Semoga semua yang dilancarkan, Bumil dan baby BBL Papanya kita semua selalu sehat, selamat hingga lahiran, amin Nah kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Rejutan kebaikan mengatakan selalu ditunggu Wah pindah jam tayang jadi jam 4 ya, bu real Tuh persahabat ya, pindah jam tayang juga nih Masya Allah, luar biasa